Lagu takdir Cinta, Lesti, dan Rizky Billar ini masuk 7 negara di trending persahabat ya Dan tentunya salah satunya kebanggaan di negara kita Indonesia Trending satu untuk umum masih dipertahankan dan untuk musik di trending nomor 2 Luar biasa Masya Allah, ini adalah suatu bentuk kebanggaan untuk kita semua para Fans Alhamdulillah tetap kompak dan tetap sulit selalu mendukung karya-karya dari idola kita Selain di negara kita Indonesia, lagu tak tercinta juga Ini trending di negara Malaysia, di tentunya trending 28 Negara Saudi Arabia trending 23 Negara Hong Kong trending 8 Taiwan 12, Singapura trending 5 dan tentunya Uni Emirat Arab Trending 20. Masya Allah persahabat ya update negeri kaum kentang tuh. Gak ada lawan sih. Sekali trending sampai tujuh negara. Proy banget Masya Allah. Bangga, bangga dan bangga kepada idola kita yang selalu memberikan karya-karya yang sangat luar biasa yang diberikan persahabatnya Dan untuk kekabar berikutnya kita lihat ada unggah spesial dari akun tabloid nova official. Di sini memposting foto romantis momen akad pernikahan Deddy Lestari dan Kakak bilar Ada kalimat makna mahar 72.300 US dollar. Rizky Bilar ada tanggal romantis dibaliknya Masya Allah persahabat ada kalimat caption yang dituliskan Saat menikahi Lesti pada 19 Agustus 2021 Rizky Bilar memberikan mahar yang bernilai miliaran Nih ternyata mahar tersebut punya makna romantis bagi Lesti dan Bilar Kita lihat aja persahabatnya ya keunggahan slide selanjutnya Perjalanan cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora Akhirnya sampai ke pernikahan Pada 19 Agustus 2021 mereka resmi menikah di hotel Intercontinental Masya Allah Dan kita lihat juga Untuk menikahi Lesti Bilar memberikan mahar sebesar 72.300 US Dollar senilai dengan 1 miliaran Persahabat ya Fantastis memang mahar yang diberikan Dan kita lihat juga bukan asal pilih nominal Mahar tersebut punya makna Yang romantis untuk mereka Sebenarnya angka nominal ini adalah Angka tanggal pertemuan kami Bulan 7 tanggal 23 Ujar Bilar Sabat, ya. Memang tanggal yang sangat romantis Dan berikutnya kita lihat saat menerima mahar dari Bilar, Lesti terlihat malu-malu dan sedikit tertawa, selamiku, terima kasih Masya Allah, Alhamdulillah mungkin kalau mahar ada nominalnya, mudah-mudahan kasih dan sayang kakak gak ada nominalnya. Tuh memang romantis banget, Abang Bilar yang tentunya selalu memberikan kebahagiaan untuk istri tercintanya bersahabat ya. Dan selanjutnya kita lihat juga para ya keunggahan Abang Bilar nih semalam di IGS pribadinya memposting sebuah postingan foto manca ketika foto free wedding para sahabat ya Masya Allah luar biasa ini membuat kita semakin bangga kepada mereka Semakin bucin, semakin romantis dan semakin mesra Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Bilar untuk berikutnya para sahabat, ya, ini ada momen spesial yang kita dapatkan semalam Tentu diunggah didai akun instagramnya didai alasi kejaran nih para sahabat, ya Masya Allah luar biasa, Tentunya -tentu terlihat ada abang bilar nih <gantus> Romantis para sahabat ya, pengantin baru di malam keempat kita lihat abang Bilar lagi dipijitin oleh Dedek Lesti dan Dedek Lesti mengatakan bahwa abang Bilar semalam katanya mau live persahabat ya kita dengar aja nih Guys katanya kakak mau live di jam Persahabat ya kata Dek Lesti Abang Bilar mau live nih Tapi di BHP lagi nih persahabat ya Kita lihat aja ke unggah uh, berikutnya Masya Allah romantis banget ya <laughs> kebucinan dari pengantin baru ini Mampu membuat kita semakin penasaran Ingin selalu melihat kekiutan kemesraan dari mereka berdua Dan kita lihat juga persahabat ya Ini adalah momen spesial Dek Lesti Jailin Rizky Pilar. Adu Disuruh lihat Abang Bilar menurut aja nih persahabatnya <gifat> Kita tentunya makin bahagia melihatnya Mudah-mudahan tentunya Dede dan Abang Bilar selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua for our fans. Kita lihat juga persahabat ya Tuh tentunya luar biasa momen cute, momen spesial dari Abang Bilar nih Masya Allah, sabar Allah, di. Dipijitin oleh sang istri persahabatnya mampu tentunya membuat warga Konohan semakin penasaran dan traveling menunggu vitamin yang diberikan oleh pengantin baru kita lihat persahabatnya. <guluh> Di sini banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun. Wahyu, Indri satu-satu mengatakan gak ada janji cenah kita kan kangen tahu tuh nunggu banget persahabat ya kita lihat juga nih lima ini tadi janjinya kakak dua oh, tiga empat persahabat ya luar biasa romantis banget ya mereka ya aduh pingin sekali hmm. selalu ingin melihat ke Kyutan dari idola kita tunggu saja kabar dan informasi selanjutnya. Mudah-mudahan ada vitamin manja dari pengantin baru. Tetap stay tune dan bandingkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya. Ide informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.